Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Nestari SPd di Pusat Taman Madrasah dan Kemas dalam MTS Maju Sungai Selatan. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Hulu Sungai Selatan JAMJURI SAGMPDI mengatakan kepada peserta didik agar bisa mengikuti semua kegiatan di Kemah Forum Komunikasi Putra Putri Indonesia Kalimantan Selatan untuk mengasah kemampuan diri. Kamat menyampaikan, Kema FKPPI tersebut dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 9 sampai dengan 10 Desember 2022. Dalam rangka Kema Akbar sekaligus pelantikan pengurus daerah Kabupaten atau Kota Kalimantan Selatan dengan peserta 700 orang dari 13 Kabupaten atau Kota di Kirampak, Banjarbaru. Kegiatan Kema FKPPI merupakan salah satu ajang mengasah kemampuan sekaligus menguatkan semangat kebangsaan juga kepedulian yang menjadi komitmen kuat seluruh pemuda-pemudi FKPPI. Pihak madrasah sendiri merekomendasikan untuk mengikuti kegiatan tersebut sebanyak lima orang Yaitu Ikrimah Damadani, Muhammad Tanjmi dari kelas 9A, Muhammad Harus Budianto, Muhammad Afib Suhada dari kelas 9B, dan Aulia Rahmi dari kelas 9C ujarnya saat dimintai keterangan di ruang kerjanya, Sabtu 10 Desember 2022. Lanjut Kamat Kema FKPP tersebut akan menjadi momentum bagi FKPP dalam melanjutkan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, sekaligus menjadi tonggak bagi FKPP dalam menyambut tahun 2023 dengan penuh sikap optimis. Kegiatan ini juga dalam rangka ajang silaturahmi sesama anggota FKPPI yang diisi berbagai kegiatan seperti renungan suci, penampilan kesenian daerah, pelaksanaan kegiatan api unggun, dan ajang ketangkasan. Meskipun kegiatan tema ini nampak sederhana namun sangat berarti. Sampai jumpa di atas tujuh rusunnya selatan news berikutnya. Saya diwilisari SPD bersama tim kerabat kerja dan kalumpang melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.